detektor jelek-jelek enggak rapatan taburo atau kan paling kulong keluar satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi lor di channel Agus Mata vlog Kediri. mudah-mudahan dulur-dulur semuanya diparingi kesehatan rejeki lancar dimanapun berada Amin Amin Amin Ya Rabbal Alamin oke lor lagi aku posisi nek ketep ke diri lagi jam selalu kurang kurang lebih jam 8 oke lor leh sarapan pagi apa dorong lor burung mendang sarapan merah sempat masak yo, ya, sempat masak yo, nekat bakul etek, sayuran apa, apa rasa telan dan kenang guys sarapan keluarga jadi sarapan apa mangan kue penting loh energi generasi kalau roda nya kan dan gak gampang lo roleronan dan gak kena penyakit mah lambung mangan itu wajib harus kan ya menjadi energi ama ama semangat karena senang mangan kue, kudu bersyukur loh. Karena so, senang mangan, berarti diparingi kesehatan. Selalu loh. Jadi gak gampang kena penyakit. kayak aku gimana gimana aku sarapan mie loh. Mesengom ngomong bom bilang bom bom. Eh, masak mie sa, sa, wajan. Masalahnya apa? Rasempat, rasempat kelas, rasempat masak loh loh. jalan pintasnya anak Emmy, ya si masak mie, beli yes, atau mie goreng, tapi anak kuah yang kan bisa sarapan ya semasa lah Oke, gimana aku jalan ngetar nih gilurku gilurku kan seneng aneh malam itu kan kayak aku bajuku tokoh aneh meh -nge dek ngerong gua pendek nge -nge. benceng bajuku nyawa merasainya sama harum ini nah, akhirnya itu manggih gajah di cukup gajah gajah gajah tangguh julur ku yelek ku yelek tuh mek gajah santing perumahan gajah memang baru mulai ngetar ngemi yang ada julurnya julur ku leket tuh emang nah, akhirnya aku nyampe ngevlog mana lho mana lho jadi kesempatan di noiki memang aku pengen dulu taman kresek kowe. yang tikungan lho lho gue nengarani taman kresek atau taman santren pokoknya di tikungan kue, di pojuan kue ada taman jadi aku suwi so Ny pengen nyaruh nolor, cuman gak sempat aku. jadi ini mumpong aku bisa mampir kayak kesempatan ngertar ini kesenangannya buddhiku cuman akhirnya mampir lagi gak usah ini mampir di posisi ini kok pombong pom rasa itu nah ini gila lho di merasa uh, wah, isu apa Jadi ngalor sae nah, ngomong keliru ngomong angin Wes, santren. Lor. Taman kresek apa dekat terus masuk Taman gila-gila rindu nya fila aku ngomong di luar minjur lagi tikungan ini ngulon yang pabrik santren anaknya tahan kok nganan masuk Wangkalang, kalang ketikungan dikena ngeri lor nika ngananya salah tikungan melaju parkir melaju atuh uh. ya gila lor. masuk parkiran taman <tuh> masih cepat ada biasanya orang-orang aku biasanya nanti kontak gak tau daftar cepat lah tapi posisi keadaan yang ada hijau tak cepat gak lari aku tiga berani ngelek gol, ngeletut gue hanya kata otak yang nonton gondok seller teman-teman mbak kok kok setelah aku mbak kok kita kakak lontengan target langsung kak suka jaman iya pak parkiran ke, ya ya ayam, ya bentar <laughs> Masa okay, nah, review nanti ya nah, parkirannya gini ini udah sepeda montar parkir sepeda motor warga empat harus bertahan tawar, saya ini nggak nyantai, agak disapa nih kalau tugas saya tim, oke review nih saya, ini saya ibu-ibu nyantai ya kalau apa? Terus Kemudian pas pertama kali di dibangun lor, aku sering turun di musola aku nolak. Jadi aku baru mulai kerja, aku mulai kerja. Karena kawanan ini telat mampir ke tapi kemudian tidak sawah turun dibangun nabi. Ya. turun di, di musola. Ya. Seler, aku udah digaruk musik aku, tak hindari musik lor ya, seperaneh. Emang tuh copyright aku, kena hak cipta kan? Kena ini, bisa. Pakai seenggaknya musik-musik luar. Nih, begini. Seler tak cepat tes. Ya, begini seler. Revi, pokoknya nih, saya nggak keluar jalan raya. Gitu, nih, so, jalan raya. Nggak, nah lampu merah. Nggak, ya. nggak, so, lampu merah. Nggak, tuh, jalan raya nih. Ini, nih, lampu merah. Saya abang, nah, apa, apa itu? Nggak, nih, nah, saya nggak kejaran. Nggak, ngejaran. Di sini kipas sisi kondisinya, suasana taman di sini di luar di tempat sampah, khusus perjalanan kaki, sampah biru, kuning, hijau, luar lagi penderian deh, ini de dulur, -dulur. Pengen mampir rene, enak lor pokok arah, pabrik santren, apa arah bawang lepet centong, eh sampan mampir rene kan isi naik jilat, kasih selain naik jilat, sakit disapa nih aku ke jalan raya nih, lor. ini lho ini arah pabrik cantren ini lho wang Wangkalan dan ini lho bawa ngelte bentong ini ini pertigaan lho nah, ini berarti pertigaan aku arah Bundaran berarti ke jalan urus urus lor. jalan raya lagi jalan raya kuih gak kudun jalan tanah nanti kuno nyobo kuih ikan anak jalan raya nih ya iya tau Di pertigaan pertigaan airnya buntu lor oh berarti arah iya anak bangjunnya ini lampu merah lor Mantek aja. jadi ambil arah dia lor Kana es, ene ngeri, telor aku tak mau cok tulisane, taman tempur cok, telor taman nyapu helmku tak, aku Wah lihat aku, sekarang pas tempor colori ini. nggak <laughs> tak apa atau vlog ini helm gede terus, helmnya sampai lali deh. Entah helm gak lian, nih gak lian, helm gak lian, helm gak lian, helm gak itu faser putih, faser putih, itu itu. Oke untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Anak-anak. Rasanya -anak. menghindari musik adalah aku, pak bagus, enggak Pos nab pos-posnya, enggak kendaraan, enggak negara mana? ke sana apa? teleha, kafe khusus tempat sampah, bekas masker khusus masker, es otong otong helm luar luar, gara-gara efek, lali kata kendangin sepeda motor tangga pasar pasar ya gak ngertek gilirin gilirin SD nya ya musik musik apa. lo tak suaranya tak editin, tak gilirin dan gak kena copyrex udah ini apa? air mancur di air mancur air mancur di air mancur Teman -teman. Ya, dia yang kena. mentalnya keputus terus ini. Baik Mungkin enggak lagi, sama, pas-pas pas, -pas istirahat, gitu. pas -pas. gitu, kan, gitu. boros, di kendaraan, COD nah, sarapan. Ya, gila, gila. bayarnya tempat ini mbak bayarnya ini oh beton ini gratis ya sama kerjaan ini sebuah ini mbak hehehe <laughs> ya mbak aku ngerekam ini aku tak lebonin di youtube ini <laughs> di konten tambahan tampen aslinya bunti mbak aslinya bunti oh alah aku biar ini pertama dibangun aku seorang ini mbak ada istirahat di musola Iya selamat <tuh> selamat <tuh> pekerja Oke, kita aku aku aku paham kerja aktif nya, cara nanti dia tak semburan, oh kota nah con nó là là một đời đó mà trời. 1 aku harus ngerti oh emang tinggal Rakel baru kena malu-malu tinggal selfie, video enak Tidak bisa sau đó, ibu đó, bapak cuối của phạm lai lăng ở đây, ngày đó, ibu anak-anak mudah ibu-ibu yae ngomong anak elor tak enggak enggak yang menurut tapi kalau tempat reja ya semuanya ya lor aku tak pamitan bisa ini disupaknya sekarang oke tak mau ngomong aku di rumahnya rapai enak ngomong aku bayangnya ya aneh yes nih agak jawa kami jamboran katang di Indonesia juga ekspor internet aku naik ke Cairo juga duler aku mampir tak bisa nih mampir dulu ini juga duler Bebalang, lepe, centong, kok kidul, pemanyang gumul, kemudian teman mampir di tikungan teman, teman tempor ke jam, setengah jam, teman lagi, kayak-kayanan video, pakai ini aku main ga erong, pokoknya sekurangnya aku nanti ya, terus lah, pokoknya dulu duit taman, jalan, nopak wisata, apa sumber dan lain sebagainya lah ini di dulu, duit tenang duit tenang aku gak seneng komen ya lho, aku bengroh komennya dulu dulur aku rancisnya, bengkapnya aku like, subscribe gak boko bengroh, video-video gue ceng hanyar anyar lagi naik ya emang, nah, supaya berucahan kaper lateng yang kayaknya dulur, dulur informasi mana ya apa kata Assalamualaikum Lur jaga Lur